enam tujuh delapan satu dua Dua, tiga, pat, lima, enam, sujuh, satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan dua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 Tiga, empat Lima, enam, tujuh, delapan Satu, dua, tiga, empat Yeah. Ore. Ya yeah, mental kan Habis Abis main bola poli. Ore.